Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, para awam One, One finance sekalian, khususnya para powers pendengar podcast swm finance ya. Semoga semuanya selalu baik-baik aja, selalu happy, selalu semangat menghadapi aktivitas dan pekerjaannya. Selalu sehat, jangan. lupa Selalu betul. sehat, bener banget. Selalu sehat. Sekalipun pandemi udah mulai turun tapi jangan lengah ya pak ya, bapak ibu betul. sekalian ya. Oke. Uh, perkenalkan saya Rovi dari Human Capital dan sebelah saya sudah ada Mas. Halo Mas Ropi, oke Senang kali bisa gabung hari ini Kenalin saya Rizal ya dari tim Operation Strategic and Development Departemen nih Mas Ropi Betul, Mas Rizal bakal nemenin saya ya Buat jadi oh. co-host uh, di episode kali ini ya Saya magang nih Mas sama Saya so, magang gak, Enggak, enggak. Nah, apa-apa ya. Ini hostnya memang kadang suka itu-itu aja Cuman co-host bisa siapa aja yeah. <laughs> Jadi feel free buat para powers atau function lain yang udah Sosialisasi atau share info boleh banget kontak kita di Human Capital Podcast Finance. Dan selanjutnya nggak lupa saya mau nyapa ibu cantik dan bapak ganteng depan saya ya. Itu Aduh, ya. Ada, <laughs> ada dua. Terima ya. kasih loh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang ngakuin juga. Itu. Ada yang <laughs> pada akhirnya. <Selain laughs> ibu saya sama istri saya iya. ada yang bilang ganteng. Iya. <laughs> <laughs> kita mulai dari ladies first dulu, ladies mungkin Mas Rizal dulu, yeah. ya. Kita sudah kedatangan Bu Rina Mayengsari dari Operations Division Head. Halo Ibu. Halo, semangat pagi semua. Salam sehat okay. selalu. Saya Rina dari Operation Division Head. Terima kasih terima Ibu saya. sudah mau gabung di episode kali ini ya Sama -sama Bu. Sama-sama ya. udah diundang. Terima kasih juga. <laughs> Pasti banyak bakal shocking information ya deh. <laughs> shocking? Wow. wow. Kita suka berlebihan. nih. <laughs> <juga. laughs> Untuk melengkapi informasi yang pasti ada yang bakal nambahin informasinya lagi nih, Mas Rob. Betul Yang ada ganteng ada tadi nih Oh yang ganteng <laughs> tadi ya. oh, Ada Bapak iya. Rio Satria Kemal Maisa dari NDS Motorcycle Deputy Division Head Selamat iya. pagi, siang, sore, malam ya, Powers. Itu itu. Saya Rio dari NDS Deputy Division Head Dampingin burina untuk sosialisasi e inilah. Terima kasih waktunya ada diundang juga. <tis> masalah Pak Rio. Eh seger banget nih Pak Reni, Pak. Seger Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. <tis> Kita memang sudah kedatangan tim operation dari tim MDS juga. Kita bakal bahas apa Mas Rizal. Ada yang namanya project e-sign Project Kau. e Elektronik uh, Electronic sign, ya, betul ya. Digital sign betul. ya. Betul. Tatangannya apakah lihat dari TV elektronik? <tis> enggak, coba so, dari TV dong. <tis> dari dari antena gitu. mau gores <tis> dari antena gitu. <tis> <laughs> Oke, langsung aja mungkin kalau untuk bagi saya sendiri mungkin yang udah pernah denger mengenai Isan ya Mungkin power sekalian ada yang udah dengar, ada yang udah melakukan mungkin apa Ada yang, yang kan? baru mau denger, baru mau implementasi ya. Jadi pantengin terus episode ini Jangan di pause, di pause ya, sih. ya apa sih, pokoknya dengerin ya. lah sampai akhir lah ya Jangan di uh, skip Jangan di skip, ya. betul Jangan di skip hey, <laughs> Itu yang <laughs> jangan di skip Harus sampai skip. akhir bro. Harus sampai akhir, kan coba ya Potong-potong -potong nih intonya. Betul banyak informasi yang bermanfaat banget buat semuanya ya, khususnya betul. para powers di sini. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama Mas Rizal ya. Buat Ladies First, buat Bu Rina. Okay. Okay. Tadi kan kita udah mention-mention dan Pak Ryo juga udah mention hmm. soal e-sign ya. Mungkin e-sign kedengerannya hanya elektronik sign, digital sign nih gitu. Tapi sebenarnya kan nggak hanya itu aja ya Bu. Yes, ya. Betul. Boleh Kami. dong Bu dijelasin lebih detail lagi nih e-sign itu apa sih yang akan diimplementasikan oleh WomVai? Oke. Okay. Oke. Uh, yang pasti diawali dengan visi dari perusahaan Ya Kita punya visi transfer to digital ya Tahun ini Bu ya? Tahun ini ya, ya. Hmm. Sebenarnya kita juga sudah mulai dari tahun kemarin ya, ya Pak Rio Dimana di internal kita juga kan sudah mulai proses semua serba digital ya hmm. Dari mulai uh, proses approval, proses review dokumen Kita udah nggak ada paper lagi Nah hmm. ini masuk ke yang berkaitan dengan eksternal kalau di awal tahun kita diawali dengan kawan ya, teman. Betul, ya. bulan Februari lah. Bulan juga. Februari dan ternyata uh, kita juga masuk pada project di tahun di bulan Februari juga di itu berkaitan dengan e isain. Berbarangan dengan kawan. Berbarangan dengan kawan, hmm, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Kalau ditanya e isain itu apa? K sederhananya yang tadi mas sebutin yaitu proses penandatanganan digital secara elektronik, tentunya. Hmm. Tapi. Uh, tidak hanya proses penandatangan digital yang didigitalkan atau tanda tangan yang didigitalkan, tapi termasuk dengan penggunaan materinya. Oh. Jadi ada materai digital juga atau hmm. mungkin lebih resminya disebut sebagai elektronik materai. Hmm. Dan kemudian ada juga welcome pack digital atau e-welcome pack. Kalau sebelumnya kami mengirimkan dokumen perjanjian yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak itu secara hard copy. Nah, kita kirimkan juga dengan e-welcome pack. Jadi setelah kontrak itu go live, ya kan? Uh, kita langsung kirimkan dokumen tersebut ke konsumen. Jadi nanti konsumen langsung bisa menerima nih hmm. setelah kontraknya itu aktif, langsung dibaca, dipelajari kembali dan disimpan, Gak hilang lagi. Kalau dulu kan sering ada istilah hmm. ya ke kant apa lewat mungkin eh uh, pos tercatat atau pakai ekspedisi. <laughs> Ya, ketuk-ketuk konsumen gak ada di rumah. Oke, ya kan? Makin. Paket gitu ya, bukan paket online. pakai online itu pasti selalu hadir loh konsumennya. Yeah. <laughs> Tapi kalau dokumen, perjanjian, atau mungkin tagihan dari yeah. bank, atau apa mungkin lupa. Gak, lupa. agak lupa ya? Bukan <laughs> gak hadir, agak lupa, agak lupa gitu ya. Jadi kita kirimkan langsung by SMS, jadi bisa langsung disimpan oleh konsumen secara digital juga. Nah, nantinya sebenarnya related juga dengan kawan ya di mana dokumen perjanjian itu pun bisa masuk ke dokumen hmm. e, aplikasi kawan konsumen tinggal klik nomor kontraknya nah di situ ada dokumen perjanjian yang bisa diunduh bisa diunduh secara langsung secara online aplikasi, ya. betul sekali kalau saya lihat e, mungkin punya, bukan hanya prosedurnya aja ya Mas betul. Rizal yang berubah ya kayak dulu kita tanda tangan basah atau betul. apa jadi digital tapi juga didukung dengan perubahan fisik ya bentuk bentuk fisik betul. dan atributnya ya Bu ya fisik ya, betul ada tiga ya Bu dari tatangannya digital Matranya digital betul. dan pengiriman welcome welcome pack, pack ya, secara digital, digital. Wow. dokumennya juga digital, pasti yes. lebih transparan betul, betul. Ya, bu, ya semuanya betul. tertera di situ. Ya kayak kalau dulu saya masih jadi marketing head ya, seorang CMO tuh di tasnya tuh bawa map bisa lima, enam -hmm. fisiknya tuh. Nah kalau sekarang udah nggak ada pakai gitu gituan lagi. Tinggal nah. bawa gadget. Ya, nah. simplified nah. banget. Simplifikasi. Ya, berasal, dan nggak akan hilang dokumen, ya Pak Rio. Betul nggak ada colong-colongan dokumen, uh -huh. ya kan, nggak ada ketukan, nggak ada leceng enggak ada kehujanan Pak Rio. Pulang-pulang tiba-tiba nah, dokumennya basah. Iya, Iya itu, itu itu. karena udah. kan dokumen, uh, namanya CMO ya itu pejuang Hujan. lapangan ya. Betul, betul. Hujan badai ya. Galau cuaca, Gala cuaca. <laughs> Sampai kantor Pak, ini mapnya. Ya, uh -uh. ya udah leceng ba Basah. Uh -uh. Bahasa tanda tangannya udah belajar tuh tinta-tinta kemana-mana. Nah Jadi, kejadian lagi tuh. Yang pada akhirnya kan harus tanda tangan ulang lagi betul. ya Pak Ryo. Nah ini harusnya tidak kejadian kembali. Oke okay, berarti gitu. dengan adanya prosedur tadi banyak yang terbantu ya dari segala sisi betul. Pasti, ya. pasti. Merubah bea versi sebenarnya memang. <tuk> A -a, nah, dulu merubah. kita jadi lebih simpel Satu sih kalau saya membayangkan ya <tuk> gitu di lapangan bayangin pagi segala macam cuaca. Bawaan udah berat betul. gitu kan masih harus dijaga apa namanya bentuk fisiknya itu Beban lumayan sih. Jadi dengan ada, sudah adanya ISAIN ini, dan akan implementasi nasional nanti Bu. Ya? Yes, betul. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa jalan nasional. ya nah, Nasional ya, saya yakin banyak fungsi yang sangat terbantu dan juga sangat tersimplifikasi pekerjaannya. Betul, dan... Ini betul sudah ada di Pak Rio nih, dari mm -hmm. sisi marketingnya nih. Tadi Bu Rina kan sudah kasih penjelasan. Hmm, marketing ya? Marketing dengan ISAIN ini ya. ini ya? Iya. Uh, tadi udah disebut beberapa kali ya, simplifikasi, simplifikasi itu pasti ya si marketing itu udah yang namanya dokumen kececer, enggak kehujanan, enggak, ya kan? Terus yang namanya, uh, yang sering terjadi di marketing lagi itu salah-salah tanda tangan, salah-salah yes. posisi tanda tangan, itu beneran harusnya posisi pasangan konsumen diisi konsumen dimana? apa yeah. gitu, operasional pasti nggak mau terima. Gak mau, dibalikin lagi, dibalikin, dibalikin lagi. lagi, ke rumah konsumen <laughs> lagi. Rama salah isi dokumen perjanjian nah. tuh. Tenornya salah nah. atau mungkin e, OTR-nya salah, itu gak kejadian nah, lagi itu ke. gak akan kejadian oh. lagi. Jadi sekali tanda tangan konsumen sama pasangan udah pada posisinya semua dan ECMO. E, ya kalau dulu ya e, misalkan seorang CMO baru itu seorang MH mesti ngajarin sampai posisi tanda tangan. Mm -hmm. Sekarang nggak usah. Karena udah otomatis sistem yang ngarahin di mana itu. Ya. itu satu simplifikasi. Yang kedua e, SLA, hmm. SLA, SLA pasti lebih cepat tanda tangan berkas kayak begitu balik, di ber, berkas fisik ya, kan hmm. harus diterima operasional ke kantor. So. Berarti si CMU harus ke kantor lagi ngasih berkasnya. Mm -hmm. capek perlu, di lapangan. Yeah, ini toh, enggak kita dapat di mobile survei, tanda tangan dokumennya juga udah pakai e-sign, hmm. aman. jadi gua sebalik ke kantor, SLR lebih cepat. nah ujung ujungnya kalau pada saat SLR lebih cepat, service, betul, service ke konsumen pasti, karena kan konsumen tanda tangan. Uh, selain service ke konsumen, pasti ke pihak ketiga kita. kayak siapa misalkan dealer, uh, marketing agent, itu pasti akan lebih cepat lah kabarnya ke mereka gitu loh. Oh. Ya karena SLA tadi itu. Jadi istilahnya si project design ini posisinya di tengah-tengah. Tapi untuk marketing, marketing itu kan uh, SLA dari depan sampai belakang. Betul Pak. Di tengahnya ini rada kepotong, SLA lebih ramping lagi. Lebih ramping lagi, lebih cepat lagi. Hmm. Jadi service kita keluar lebih oke. Okay, dari kitanya pun enak gitu ya. Betul, simple, Service kita oke, kitanya lebih enak, SLA cepat, ujung-ujungnya apa? Competitive advantage. Produktivitas juga naik ya pak pasti ya. Pasti. Pasti. Gitu. Kan marketingnya ditambahin ya pak. Iya. Marketingnya jadi nggak bolak-balik ya pak tadi. Enggak bolak-balik. Kalau productivity ya. Jadi kalau ini udah selesai dengan satu konsumen dia bisa lanjut. Lanjut yang Banyak waktu terlebih terefektifitas. Betul. Waktunya langsung dua tiga pulau terlampaui yes. sekali jalan dapat banyak iya langsung sekali mendayung. Uh. sekali mendayung <laughs> oke okay. tadi kan udah kita bahas banyak soal prosedur ya ada yang uh, ter yang terbantu tadi kalau saya <coughs> apa namanya boleh wrap up dari konsumen tentunya pastinya ya bu ya dari marketing itu sendiri dari cmo juga mm. ada lagi nggak yang mungkin belum kasih tadi mm. dari sisi kreditnya pun nanti akan lihat nih mas ropita tangannya mm. pun kan kalau di kertas nih Hmm? Ini nanti akan terlihat juga di langsung dari sistem langsung kan? dari sistem mm -hmm. ya bisa di, di, bisa dimonitoring dari sistem Terus, ya oh, gak, lagi berarti Burina di si marketing Pembangsuan tanda tangan hilang tidak, <laughs> tidak betul waduh itu penting Asif, forte, yes, yes. Ya, yes. artinya uh, tidak ada lagi customer fiktif hmm. nah, atau aplikasi fiktif betul karena ya. Kenapa? karena dengan adanya isan ini Sebenarnya nanti akan lanjut dengan Punyanya kredit ya Pak yeah. ya, ya Ada yang namanya kredit authority approval hmm. eh, Benar gak? Eh, Credit betul, authority engine ya Koreksi Credit authority engine Koreksi kalau saya salah hmm. tadi ya Nah itu akan Di depan itu kan ada yang istilahnya Namanya biometrik Nah itu akan nyambung nih Mas Rofi Biometrik itu jadi uh, pengecekan data customer itu sudah masuk ke Dukcapil. Hmm. Nah dengan adanya kredit juga jalanin Dukca, uh, biometrik termasuk juga izin, ini akan inline semua. Jadi data yang terdaftar nanti di wong Finance itu tidak ada lagi istilah fiktif. Hmm. Nah kalau manual kan bisa ya hmm. dimanipulasi. Dulu zaman saya, zaman saya juga waktu di cabang, konsumen ya, siluman ya bu. Iya, bener loh, <laughs> Magic, <Kon> <laughs> betul. Benar, Secara KTP siluman. hidup, Ada. tapi kenyataannya, mohon maaf sudah almarhum. Oh, itu okay. itu terjadi dan itu terjadi di cabang, uang sekolahnya mahal sekali loh. Kebetulan waktu itu pembiayanya bukan kendaraan, tapi yang uh, tidak berja apa nggak bisa ini kayak rumah gitu lah ya. Uh. Itu konsumennya fiktif banget. Jadi KTP hidup. Orangnya enggak ada, siapa lo yang tanda tangan KT, KTP yang yang yang tanda... KTP-nya? Hidup? KTP-nya ada orangnya A -a. di batu nisan, A -a. Adis, Bistis, ya. adis. tapi Bisa sudah sudah di rumah yang di rumah yang, yang abadi, abadi <laughs> gitu ya. Gitu. jadi harusnya kita udah mengurangi kondisi. Kalau Itu berarti kan dari sisi perusahaan ya, mengurangi mm. kondisi yang kemungkinan terjadi konsumen efektif. Mm. Jadi kita enggak ada lagi istilahnya eh uh, joki ya, nah. joki tanda tangan enggak ada. Jadi banyak berhubung tadi dengan kawan, dengan cia, eh, dan mitigasi perut juga ya. Betul. Bu. Dari Kontrol. depan ke belakang. Oh. Dari depan ke belakang semua. End to end lah ya. Iya, ya, ya. apa namanya mungkin terdengarnya sederhana ya, cuma di tanda tangan five via yes. gadget. Tapi ternyata impactnya impact ya ke mana luas sekali uh -huh. ya sampai khususnya di bagian operasional. Tadi Bu, sebenarnya udah banyak divaksin juga sih bu, ya kayak misalnya manfaat dari vaksin ini seperti hmm. ini manfaat dari fungsi ini seperti. Tapi kalau boleh di uh, wrap up secara spesifik nih, Bu. Manfaat dari e ini secara keseluruhan ya. Mungkin buat konsumen dan khususnya bagi karyawan Home Finance yang mungkin nanti akan mendengarkan episode ini ya. Okay. Di luar sana. Boleh dong, Bu, dijelasin. Konsumen. Kalau konsumen juga banyak ya. Kalau tadi ya, hmm. tadi misalnya pertama dengan dia tanda tangan digital, dia sudah bisa mempelajari dulu dokumen struktur pembiayaannya. Hmm. Apa sih yang diperjanjikan? ya kan Apa sih yang dikesepakatin antara dia dan Wong Finance? Misalnya nih, oh unitnya apa nih? Oh Yamaha misalnya. Yamaha tipe apa? Kan sering salah ya Pak rio ya? Betul, betul. Kemudian yang kedua, tenornya berapa? Angsurannya berapa? Kemudian oternya berapa? Betul, oternya sering banget salah. Nah <laughs> itu yang sering salah. Yang pada... Kenyataannya kita baru ketahuannya setelah ya. berjalan. Hmm. Nah, konsumen jadi sudah bisa mempelajari secara online terlebih dahulu, ya. Ketika dia sudah baca, dia menyatakan oke, okay, baru dia melakukan penanda tangan secara digital. Hmm. Dan don't worry ini konsumen ya, tanda tangannya itu terdaftar di Kominfo hmm. karena ada sertifikasi atas tanda tangan tersebut. Legalitasnya ya? Legalitasnya sudah ada Jadi bukan sifatnya cuma kayak Kita punya mungkin uh, handphone ya, ya Handphone yang smartphone, mungkin punya uh, Stylus, kemudian Kita tanda tangan gitu, itu nggak terdaftar sama sekali Di Kominfo hmm, Ini langsung masuk ke servernya? Betul kita Langsung kita daftarin ke Kominfo Dan itu ada kok, jadi once uh, Akan diusul secara Pengadilan, kita punya data sertifikasi Atas uh, penandatangan tersebut Itu dari sisi konsumen, yang kedua kita sering selalu merasa yang tadi bicara SLA ya. Aduh konsumennya lagi kerja. Benar gak Pak Rio? Betul. Susah dihubungin. Nanti-nanti kalau suruh tanda tangan susah. atau mau mungkin... samperin ke rumah konsumen, samperin yes. ke tempat kerja, ke kantornya. Aduh. Ya, susah. Apalagi kalau pasangannya juga sibuk ya Betul. Pak Rio? Atau mungkin pasangannya lagi perdin perjalanan dinas keluar negeri. Wes. Ya, jatuh-jatuh kayak saya. Wede. Saya rumah di Bandung, uh -huh. istri sana luar negeri ya? ya luar, uh, negeri. Uh, luar provinsi <laughs> kebetulan. Provinsi. <laughs> ya, contoh lah ya LDR-nya uh. Pak Rio ini. Istri di Bandung, beliau di Jakarta. Nah, ternyata misalnya nih beliau mau ajukan pembiayaan kan nggak mungkin geret istrinya hmm. atau bawa istri pasangan hmm. atau cewonya ke Bandung nah, atau minta tolong, iya keperdin lagi ya perdin nah akhirnya juga. Pak Rio tinggal sebelumnya udah komunikasi sama istri kan mah saya mau pembiayaan ya yeah. nanti mungkin nilainya sekian sekian nanti Mama bisa nih baca nih perjanjiannya kalau Mama oke okay juga silakan tanda tangan itu sudah ada hmm. jadi bisa dimanapun bisa ya? dimanapun dimanapun di tempat manapun, tapi dengan catatan punya masih kuota. punya kuota ya. <laughs> ada internet ada internet dan punya handphone lah ya handphone yang berkamera juga ya gitu ya kemudian eh, yang tadi ya art ujungnya mengurangi proses SLA ya jadi SLA nya kita akan semakin kompetitif lah ya nah eh kalau untuk konsumen sih kurang lebih seperti itu ya jadi sebenarnya yang paling penting ya itu tadi menghindari penanda tangan dokumen itu disalahgunakan, hmm. ya. Dan kita di, dari sisi WOM pun bisa mempertanggungjawabkan. Tuh. Nah, gimana kalau dari sisi perusahaan? Perusahaan juga banyak ya, Mas Rofi, Mas Rizal ya. Perusahaan tuh apa sih? Pertama dari sisi benefit biaya, ya. Hmm. Biaya di sini banyak loh untuk pengeluaran biaya, yaitu dari sisi materai. Tadi kan dengan izin kita juga enak banyak imaterai, hmm. ditempelin tuh imaterai. Nah, kita dengan menggunakan isan jumlah materai yang kita pakai akan berkurang, ya, yang tadinya 7 materai menjadi hanya empat materai. Ya. Kemudian, yang kedua dari sisi biaya pengiriman dokumen, kemungkinan kita banyak, mungkin bisa jadi banyak rugi. Kenapa? Pada saat kita kirim dokumen itu, belum tentu loh sampai ya, dokumen itu diterima. Akhirnya, kita kirim ulang lagi, ya. Nah, kalau ini kita cuma kirim baik SMS, dokumennya kita lampirkan pun nanti kalau kita sudah tersambung juga dengan kawan aplikasi, konsumen tinggal masuk ke kawan, tinggal klik dia udah bisa lihat hmm. dokumen perjanjian dia itu seperti apa. Diingatin kembali maksudnya. Kemudian yang ketiga dari sisi barang cetakan pengadaan ya. Dulu mungkin kita sering kehilangan dokumen ya Bu eh ya Pak ya. Dokumen cetakan wah sebandro-bandro entah ke mana. Di, ya. gudang lumpuh, di, di gudang, numpuk. Di gudang, numpuk. Berapa tahun sekali mesti dibusnahkan? Betul. 5 <laughs> tahun sekali, 10 tahun lagi, tergantung masa tenornya ya. Kita jadi nggak ada nyimpan. Pertama, kita nggak nyetak dokumen lagi, ya. dan kita nggak akan nyimpan lagi. Nggak hmm. perlu gudang. jadi. Nggak perlu gudang. Bagus, ya. Tempat lebih slim, <coughs> ya kan? Lebih baik buat karyawan tempatnya dibanding buat dokumen yang <coughs> udah iya. mati lah ibaratnya ya. Nggak ada tempat, dia nggak perlu hidup, nah. Karyawan daripada desakan mendingan saya kasih buat karyawan. Nah, ya kemudian kontrol tadi ya Pak Rio, mm -hmm. dari sisi kontrol, gimana uh, yang menjadi konsumen WOM itu bukan lagi konsumen fiktif. Karena semua sudah ter terfilter di depan. Ya, jadi, yang jadi konsumen WOM itu benar-benar sudah terdaftar di Kominfo, terdaftar juga di Data dukcapil, mm -hmm. semua clear. Artinya apa? Aplikasi kita semakin berkualitas, hmm, betul iya, yang tadi di iya, depan, nggak iya, iya. sesederhana itu loh, cuma sekedar tanda tangan ya, ternyata kemana-mana loh, kontrol kita jadi lebih bagus lagi, ya, jadi nggak perlu ibaratnya dikduk ya pak, ya, wah ini konsumennya bener apa enggak? siapa tanda <tuh> tangan? nggak lo insecure <tuh> iya nggak ya, iya, insecure anaknya menau ya. Simpel tanda tangan, tapi efek dari hulu ke hilirnya mau buat itu konsumen mau buat itu internal uh, secara kualitas, secara SLA timing itu ngebantu. Bantu banget. Bantu banget, banget. banget gitu. Jadi ya uh, ya apalagi dengan uh, proses digitalisasi kayak sekarang ya semuanya udah serba digital ya. Uh, ya teman-teman juga kalau makan siang turun ke bawah apa? Gojek Aplikasi, Aplikasi <laughs> dari handphone. Kemarin saya mainkan uh, jarinya ya Pak iya. Rio ya. Eh uh, apalagi E, kemarin saya itu asuransi mobil, saya tabrakan, hmm. gak perlu ke sana. Gak perlu ke sana, tinggal lempar klaim, PA, by klaim phone selesai gitu. Betul. ya. Kasarnya sekarang gitu ya, apa loh. ya? Dunia ya, bener ada di tangan kita. Hmm. Dunia ada di tangan kita, istilahnya ada di dalam genggaman lah. Tinggal gimana kita memanfaatkannya, baik atau buruk. <coughs> nah, isain ini ya pasti baik dong, hmm. karena ngebantuin semua gitu loh. Oh. Jadi, kalau nggak di ya, saya rada bingung juga gitu. <coughs> <coughs> Ya, Ara ya. bisnis kita berarti udah digital ya, pasti, pasti. bisnisnya digital. Impactnya hmm. tadi banyak kemana-mana. Dari sisi marketing, impact besar ke bisnisnya itu kira-kira gimana sih? SLA, SLA, SLA, SLA yang pasti akan ngaruh ke jumlah penjualan yang pastinya, Pak. E, mungkin secara langsung tidak, secara langsung tidak. Tapi ini di marketing itu kita udah saingan harga, betul pricing, saingan angsuran, dengan hmm. ya e, saingan proses. Dengan saingan proses ya kasarnya ee, Dan selama saya di marketing Yang namanya ee, Apa ya ee, Persaingan dari sisi pricing Itu biasanya akan kalah Dengan dari sisi proses Service ya Oke nih kita kasih Misalkan kita kasih angsuran sedikit lebih mahal Misalkan ya Tapi prosesnya bisa ee, Setengah jam Orang lebih beli setengah jam gitu. Nah, e isain ini, motong itu, gitu loh. Dari prosesnya segini, dari depan sampai belakang, karena e isainnya dipotong, jadi tinggal segini. SL lebih cepat, SL lebih cepat. Tadi saya bilang di depan, competitive advantage-nya kita sebagai perusahaan pembiayaan dapat. gitu. Nilai plus terkait dengan servisnya gitu ya. Pak. Betul. Ujung-ujungnya kalau pada saat misalkan servis kita cepat, competitive advantage-nya dapat, konsumen puas. Kalau puas, RO nggak? R R R -O. rekomendasi syukur-syukur iya kan? terus dealer misalkan atau marketing agent, service puas kapok gak? gak kapok, pasti yang ada ketagihan lagi-lagi-lagi ngasih lagi, itu sih ya kalau dibilang isian ini efeknya kalau bahasa saya efeknya ini gak kayak kita makan sambal gitu loh kita makan sambal langsung berasa pedes. kalau isian ini gak kita makan dulu kita disiplin, kita jalanin berasanya nanti tapi pada saat berasa itu udah udah enak lah jalannya gitu. Oke okay, oke. Okay. Memang berarti ini breakthrough banget ya, Bunda mm. dan Pario ya, buat Saya mm. kadang kayak ibaratnya simple idea gitu untuk membuat digital mm. eh tanda, tanda menjadi digital ternyata bisa ngasih uh. impact ujung ke ujung ke ujung ke ujung Banyak lagi efek semua. Efek domino nih mas. Banyak, Banyak dong domino sampai ujung ke belakang ya. Belakang, dia. <laughs> belakang belakang. Memang uh, ternyata uh, di balik Tadi ya, simply idea bisa menghasilkan Impact yang besar lagi, saya, saya selalu ngomong Itu gak tau kenapa kayak setelah mendengarkan Penjelasan Burina sama Pario, takjub juga ya Ternyata luas <laughs> banget gitu ya Anggaplah saya orang yang masih awam gitu ya Dengan semua tadi, dengan implementasi Project ini, ketika saya pribadi Mendengar, wah ternyata ujung ke ujung Atas ke bawah gitu, dan itu gak, kayak, Kayaknya nggak ada Bagian yang gak kesentuh ya Bu dengan simplifikasi yes. itu. Oke, okay, Bu Rina, tadi kan sudah ada penjelasan mengenai proses saya. Hmm. Uh, mungkin ada sedikit nih Bu untuk parameter apa sih yang harus dipenuhi biar bisa tadi sampai saya okay. itu terjalankan Para, gitu. Oke, okay, mungkin lebih dari sisi infrastruktur ya hmm. tadi ya. Kalau parameter sih tadi pertama ya tentunya kalau dari sisi uang finance ya dia harus tahu kebijakan lah aturan main isan itu seperti apa. ya. Kalau dari sisi customer yang pasti infrastruktur ya. Uh, dia harus punya gadget, ya. Gadgetnya itu juga gadget yang berkamera, ya, dan yang bisa browsing internet. Jadi kalau yang handphone polifonik itu gak bisa ya, Mas. Belum bisa, mohon maaf. Iya. Harus punya kuota ya. Emang teman-teman ngalamin handphone polifonik? Oh, ngalamin. Monofonik, dualfonik. Kita aja benar ngalamin, Mereka juga. Kita masih muda, Pak. Jangan disebut di sini masih. Kita masih muda kok. tadi bisa diedit enggak? Tit Di lansor tadi. Ya jadi dia harus punya handphone, yes. Smartphone dan saya rasa sekarang zaman sekarang mas ya. yang kayak tadi Pak eh, Rio bilang kita aja cari makan aja udah Kalau dulu kan pernah punya istilah yellow page ya Pak mm -hmm. Cari Bisa tahu dengan, dengan jarimu. jarimu Nah tapi jarimu tuh pakai buku ya mm -hmm. Pak ya Kalau ini jarinya langsung ke gadget tinggal browsing Jadi dia infrastruktur dulu ya dia punya handphone Punya handphone tapi yang berkamera dan mendukung untuk proses browser kemudian pasti punya kuota dong hmm. ya kan dan yang terakhir akses jaringannya lancar karena ya namanya digital kita tergantung sama jaringan ya hmm. tapi saya sih percaya dengan kondisi Indonesia zaman sekarang tuh jaringan tuh cukup sudah lumayan hmm. oke ya karena hmm. itu tadi udah sampai pelosok aja udah bisa pesan makanan atau online shop udah banyak jadi kayaknya agak lucu aja kalau di sampai gak ada jaringan ya Pak Rio ya dan ya kalau <laughs> hari gini handphone polifonik ya berapa persen sih yang masih ya, pakai polifonik? Gak, <laughs> gak banyak berapa persen anggap. orang sih? ya memang, memang kalau di sana kita masih ngeliat gitu ada entah kakek-kakek uh, atau uh, ya di jalan gitu masih ada yang polifonik ada, smartphone gitu ada cuman dibandingin kita ngeliat smartphone, lebih perbandingannya berapa persen? 10 persen? Yeah. gak mungkin 5 persen? gak mungkin pasti Serbuk. lebih, masih lebih kurang gitu jadi ya balik lagi Ya dengan kondisi sekarang digitalisasi gini ya semua pakai gadget Ya mau gak mau kita juga harus bisa memanfaatkan digitalisasi Betul. itu Untuk kepentingan kita, kepentingan perusahaan eh, menen, apa ya Meningkatkan produktivitas dan lain-lain Itu salah satunya apa ya kawan salah satu proyeknya Kawan dan inilah kawan, isain, e nyambungan. nyambungan nanti ke CAE Didukung sama sistem-sistem oh, lain ya oh, oh. semuanya bakal kena hmm. Selanjutnya Mas Rizal oh, Oke okay. Tadi ada dari sisi yang dibutuhin dari handphonenya ya, Bu, dari hmm. sisi. Yang pasti dari sisi marketing ini merubah pola kerja ya, Bu. Betul. Pola hmm. kerja yang dari awal yang manual, tatang di paper, sekarang prosesnya di handphone digital. Betul. Boleh kasih sedikit gambaran dari Bu Rina dan Pak Ril, dari sisi prosesnya di send digital ini gimana sih, gambarannya? Eh, uh, prosesnya tahapannya gitu. Kenapa? Tahapan prosesnya. Oh, tahapan prosesnya ya. Oke, kalau tahapan prosesnya pada saat di awal marketing pasti punya uh, terima data ya. Betul. Konsumen mana sih yang mau disurvey, ya Dari data itu dia input di mobile survey ya. Di situ dia ada sudah ada proses yang tadi akan autofill ke proses registrasinya mm. konsumen mm. dari nama konsumen bahkan Adi KTP-nya customer, nomor handphone, apakah dia punya email apa enggak, tapi dengan catatan tadi ya, nomor handphone wajib yang masih aktif. Hmm. Jangan cuma ya. aktifnya WA, nah, ya gitu, bisa <laughs> WA chat, doang. WA call susah mas, kita aja tele-nya, pakai handphone. Oh, Kayak, iya. nomor ya, iya. bukan nomor WA call ya, jadi wajib itu diperhatikan nomor aktif. Ya kalau memang dia nggak punya alamat email, jadi nomor telepon wajib aktif. Baik itu konsumen maupun pasangan ataupun penjamin ya, jadi nggak bisa tuh berdua-berduaan. Misalnya nih nomor saya dipakai juga dengan untuk nomornya pasangan itu nggak bisa. Hmm. Kenapa? Karena sebaik balik lagi ke esensi tanda tangan. Tanda tangan itu kan sifatnya personal, Betul. ya bukan sifatnya domplengan <laughs> yang bisa dipinjam <laughs> nggak bisa gitu loh. Jadi sama. Jadi nomor handphone Uh, harus diwakili oleh pribadinya masing-masing ya nanti tanda tangan dilakukan oleh pribadinya masing-masing nah setelah proses tadi mobile survey dulu di input nanti ada pilihan e Isan dan no e -sign. balik lagi ke ketentuan yang berlaku yang masuk parameter dan tidak parameter seperti apa setelah uh, si marketing selesai dia akan submit ke konsumen untuk proses registrasi nah disitulah Konsumen sebenarnya bisa melakukan registrasi secara mandiri seharusnya. Tapi karena ini namanya kita proses edukasi, merubah behavior, ya kita akan minta tolong kepada marketing maupun perlunan untuk menjelaskan. Kita udah Ngajarin lah, ngajarin ya konsumen. Sebetul, kita akan dan kita udah dukung dengan brosur kok. Ada e-brosur dan juga brosur fisik. Hmm. Itu juga sudah ada. Bahkan video pun kita udah siapin Pak Rio. betul Jadi tinggal nonton, nobar. Nonton sama bareng barang, dan, sosial. dan sosial sama konsumen berdua, yeah. oh gitu betul. Apalagi kalau konsumennya masih muda, cantik ya, peria ya, kayaknya. Iya, ini ah. <laughs> banyak konten yang udah dipersiapkan, betul. Mas, ya, memastikan orang itu memahami betul. Itu. Nah, setelah proses registrasi, para yang tadi saya sampaikan, e, aplikasi itu proses untuk review, baik itu nanti akan review automatically by engine, ya. Ya, ada istilahnya uh, auto kredit, eh, auto, auto approval, ya atau instan approval. Ada juga yang tetap melalui kredit uh, analis. Paralel nah, jadi tuh antara si betul. siapa namanya si Isang, proses registrasi sama approval kredit. Betul. Hmm. Dua-duanya beres, selesai. Ya, setelah gitu. proses approval selesai baru pencairan. Baru proses tanda tangan dulu Pak. Hmm. Oh ya, tanda tangan. Ya, ya tanda sorry. tangan selesai baru nanti proses di backbone-nya eh, di belakang layar itu adalah proses inputan dokumen ya eh, aset ya lebih kepada aset dokumen tagihan sampai dengan proses go live. Nah, setelah proses go live selesai yang tadi saya sampaikan di awal dikirimlah dokumen perjanjian ke nomor konsumen. Otomatis langsung terkirim. Otomatis. Eh, istilahnya dulu ada tuh ada tagline-nya otomatis <Gunuh> ya. <tuh> <tuh> di zaman dulu banget ya Pak Rio? Karena ya. kalau dulu saya pernah cabang Habis golek kita cetak dokumen Iya nah, nggak ada masih, lagi Masih panjang prosesnya Waduh masih panjang Dan ini ujungnya dengan digitalisasi Semakin meningkatkan produktivitas harusnya Dari sisi operation ya Dari sisi operation juga ada Productivity kita harusnya lebih tinggi lagi gitu produktivitasnya jadi itu tadi nggak ada cetak cetakan lagi nggak ada salah cetak error cetak pario salah tanda tangan ya, uh, terus mencang sana mencang sini salah ya kan salah tanda tangan lah nggak ada lagi nggak udah ada. terus e-filing pun nanti dokumen perjanjian juga nanti otomatis ke pro, ke folder e-filing hmm. oke okay. pada e-filing ada hmm. dikirimi otomatis selesai nyambung nanti ke kawan jadi yeah. integrat ya segrete semua, ah -ah. semua dan bisa paralel kalau tadi saya dengar ya. harus tungguan ini selesai, garus, ini selesai ini harus selesai, tapi dengan catatan nah, di depan yang tadi ya mas iya, itu harus clear. Harus Kenapa? Clear. Kalau tidak clear akan membuat delay SLA. Hmm. Jadi contoh misalnya nginputnya ngasal, ya salah satu huruf aja, salah satu angka aja itu berimpak ke SLA loh. Nah ini balik lagi mungkin. Makanya ada Pak Rio di sini Merubah ya. Dia. Ya. Kita minta dukungan dari Pak Rio untuk mendukung proses di depan pasti ya Pak bu, Rio pasti ya. Pasti, Bu, karena gitu. ya ya impact jangka panjangnya mungkin belum kerasa tapi udah kebayang gitu Udah kebayang. Jadi ya mau enggak mau ya memang harus kita jalanin uh, semaksimal mungkin. Yes. Jadi ya uh, ya tadi Bu Rina juga bilang kan ini proses edukasi buat kita internal hmm. sama buat konsumen. Hmm. Ya. Pada saat proses edukasi ini, apakah semuanya langsung lancar? Enggak Betul. pasti ada kesalahan. Apa gitu pasti ada, enggak mungkin enggak. Uh, pasti, pasti ada, Cuman uh, ya tadi saya bilang di depan juga, kedisiplinan gimana kita ngedisiplin, ngejalanin ini, dan percaya bahwa ini bakalan ngebantu kita dari ujung ke ujung. Hmm. Gitu, nah memang uh, proses pembelajaran itu enggak ada yang instan ya, enggak ada yang instan, enggak ada yang mudah lah. Nah ini harus kita lewati Tapi once begitu ini lewat Merem sih kalau saya sih Kesananya udah enak gitu loh Yang penting di awal itu adaptasinya ya, se ya. ya sekarang Kalau ngomongin adaptasi uh, Ya kita ngomongin pandemi lah Kita ngomongin pandemi Kurang adaptasi apa kita? Kurang adaptasi apa? Dari yang mulai semuanya Seperti dulu lah ya Terus eh pandemi sekarang kayak gini kurang adaptasi apa kita dalam waktu dua tahun tiga tahun terakhir? Semuanya mengarah ke digital. Iya, yaitu pandemi besar. e -sign. kecil nggak sih dibandingin pandemi? <laughs> ya kalau kita ngelihat komparatif gitu ya harusnya kan akan jauh lebih gampang dan lebih mudah gitu loh. Hmm. Gitu, tinggal gimana kitanya mau atau enggak. Tapi ya kalau tujuannya Uh, memang akan mempermudah ya udah disampaikan semua yang mempermudah SL dan lain-lain. Ya saya bingung kalau masih ada nggak mau. Gitu. gitu. Ya, betul -betul banget, Sejujurnya saya senang banget episode kali ini saya mendadak pinter ya. <gitu> Mendadak yang. Mendadak pintar ya. Saya coba baca dari Mas Rizal videonya semua saya baca. Saya lihat oh ternyata gini. Tapi ternyata nggak sampai situ aja penjelasannya. Dalam banget dan saya mendadak cerdas. Banyak informasinya. Informasinya banyak banget ya. Gimana operator mendadak cerdas juga kan yang menggunakan kamera dari tadi. Oke. Tadi udah banyak ngobrol banget ya soal proses, impact, lagi-lagi, habis itu bermanfaat buat siapa aja, konsumen, internal semuanya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Rina, uh, Bu Burina dan Pak Ryo Saking pusingnya menengar. Sama-sama R soalnya Sama -sama kami. Pak Rina, Bu <laughs> Bisa ya begitu ya. <laughs> Untuk implementasi proyek isain ini secara keseluruhan ya kita berbicara yang nggak cuma yang dikonsumen aja. Ada harapannya sendiri, kasih mungkin dari sisi tim marketing, dari sisi tim operasi. Saya dulu lah ya. ya. ya, ya? Boleh, Fari Fari ya dulu. Dulu. Wajib dipakai titik. Nah, <susur> mantap. Nah, <apa> aja gitu? <susur> Singkat padat. Kalau kalau istilahnya jeramopolin, mantap jiwa, <surur> ya, mantap bu. <susur> iya. Ya kita udah tahu kok impactnya bakalan kayak gimana, hasilnya akan seperti apa. Ya, wajib dipakai titik. Nah. Uh, wajib dipakai titik ya, tiga kata ya cuman kan prosesnya ini kan yang uh, pembelajaran perubahan behavior ya iya. nah ini yang kita harus uh, habis-habisan harus support ke timnya Burina dan tim uh, ya supaya tadi kata-kata saya wajib dipakai titik, ini bisa berjalan itu aja udah gitu okay. kuncinya apa? disiplin oke, okay, kalau dari saya sebenarnya tadi Pak Rio udah cukup sangat tegas bahkan waduh wajib dipakai titik wajib dipakai titik nggak pakai koma kalau perlu pakai tanda seru pak <laughs> <laughs> di lagi ya enggak uh, yang pasti semua itu uh, harus melewati proses ya ya selama kita percaya dan saya yakin dan saya percaya bahwa proses ini akan kita lewati selama kita percaya saya yakin ya itu bisa kita jalankan dan kita lewati dan memang tadi yang Pak Rio sampaikan ini bukan sifatnya opsi, tapi ini wajib. Hmm. Kenapa? Karena kita percaya poin-poin yang tadi benefit itu banyak loh, ya. Kalau kita nggak percayakan benefit yang di depan mata kita udah keliat, masa iya kamu nggak mau jalanin sih? <laughs> gitu sih. Itu aja. Ya jadi uh, saya cuma minta tolong kepada rekan-rekan kita yang di di lapangan khususnya ya, baik itu marketing maupun operation dari sisi CCFL percaya dan terus untuk jalankan, Betul. pelajari dengan baik, ya, gak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa. Sepakat bu. Oke. Okay. <laughs> <laughs> terima Wast, kasih. Terima kasih. <laughs> Dari Pak Rio dan Bu Rina wajib harus dipakai ya, wajib, wajib, <laughs> wajib, wajib, wajib, wajib dan ha, harus, wajib harus pakai tanda seru. Untung-tung. <laughs> Kudu. Kudu. <laughs> Tadi udah dikasih gambaran aspek isen do apa, benefit hmm. apa, bahkan di akhir itu harus dipakai. Nah, tapi kita mau tahu nih kira-kira bocorannya nih Bu. Implementasi nasionalnya kapan nih? Karena kan sekarang baru jalan di all Jabodetabek ya, Bu? Betul. Ya, Jabodetabek. Kita doakan bisa nasional di bulan Oktober. Oktober ya. Bang. Tahun 2022 nanti. Yes. Oktober kapan, Bu? <laughs> 2022 dan kita uh, Juni ini kita akan masuk ke dua region, mm -hmm. tapi masih uh, empat network ya. Uh, sorry, ya yeah, total empat network beserta turunannya nanti. Ya, turunannya itu ada VN dan Kapos, itu di Sumbaksel dan Jatim. Mm. ya yeah. Tapi kita doakan Oktober kita sudah bisa implementasi nasional dan harapannya kita juga bisa capai ...target ISAN itu 90% persen Ryo. Ya. Oh sama ini Bu, nanti ini kan pada saat sosialisasi... ...sama rawatnya bareng dengan CAI juga ya? Iya, uh, betul. Ya. betul. Yang tadi saya bilang paralel itu tadi. Hmm. Jadi pada saat proses kredit dan proses uh, ISAN ini paralel... ...proyeknya pun paralel bareng. Jadi pada saat dua-duanya beres... ...ya enak lah udahlah harusnya sih. <laughs> ya, apalagi kalau misalnya kayak contoh Jabodebek nih Pak... Ya, ...karena sudah pernah sudah nyoba duluan. ISAN... Untuk masuk ke CAI harusnya lebih, lebih gampang. gampang, atau sebaliknya udah CAI duluan mau hmm. masuk ke ISAN juga harusnya lebih gampang, karena ini terintegrasi hmm. ya, ini saling kaitan satu sama lain pada intinya gitu loh. Tiga colok lah kalau bahasa IT-nya lagi yes. itu. Colok. colok, jangan lupa coloknya yang benar. Iya, ya bu. Iya. <laughs> Oke, okay. okay, um, Mas Rizal luar biasa sekali informasinya episode kali ini ya. Dan tadi mungkin yang buat tuh baru denger, Anda sama ngebul otak kayak saya. Ya. <Add tribes> wow, ngebul. Oh berarti ini berapa SKS vario? kayak ini kuliah umum ya kita ya. <Commission> <spoilerWell> Tapi seru banget Dragons memang uh, terlepas dari seberapa simpelnya sebuah Isa itu didengar ternyata yang kita tidak ketahui dan nah, baru teman. ketahui dari episode ini ya makanya tadi bersyukurlah Anda yang dengerin dari awal sampai akhirnya di-skip ternyata <laughs> impact banyak banget jangan di-skip, jangan, jangan, di -skip, jangan. Di -skip. <laughs> hilang nanti ada missing link kalau di-skip <laughs> <laughs> oke okay, Mas Rizal ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita closing Ya tadi udah banyak banget Mas udah ngebul sampai otak kita ya hmm. kalau dari kata-kata itu cuma berubah nih dari manual ke digital tapi ternyata banyak banget. Banyak dampaknya ya. Oke okay baik sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya Bu Rina dan Parios sudah mampir di episode kita kali ini ya. Kasih, Nielo, totally. Jangan kasih. lupa nanti uh, ajak teman-temannya ya mungkin powers yang udah denger episode ini ajak juga buat dengerin karena biar yang pinter nggak ya, cuma anda doang tapi semua bisa. Semua harus pinter. Semua ya. pinter Ya harus pinter lah. Kalau kita pinter ada transfer ilmu transfer knowledge. berbagi ilmu ya mm. berbagi ilmu berbagi ilmu itu kan pahala yang enggak habis-habis bukan ya. kalau udah ngomongin dunia <laughs> <mana? Udah> akhirat itu benar habis berat sama sebelah saya ini udah ngomongin pahala berat nih <laughs> amin, <laughs> amin amin amin <laughs> oke okay, baik terima kasih powerza sudah mendengarkan special big thanks juga buat Burinas sekali terima lagi kasih, buat Mario dan Matri di episode kali ini Sampai jumpa di episode Podcast Home Finance selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Powers. Thank you so